Hai hai hai Makanan merupakan suatu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dari hidup kita ya Terlebih lagi makan adalah kebutuhan setiap manusia Ya, apalagi saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan Dan bagi kalian yang beragama Islam, sudah pasti menjalankan ibadah puasa saat ini Nah berpuasa berarti menahan haus dan lapar Selama kurang lebih 14 jam setiap harinya di bulan Ramadan Untuk itu penting memperhatikan porsi makan selama bulan Ramadan ya Sebab jika salah ambil langkah terkait makanan puasa yang dijalani justru bisa menyebabkan obesitas dan penyakit lainnya Namun bagaimana jadinya jika makanan yang kalian konsumsi adalah makan ekstrim seperti berikut ini Yang pertama, hagis. Sob, makanan ini tentu cukup aneh bagi kalian yang melihatnya. Ya, hagis ini dibuat dari jeroan yang berisikan paruh-paruh hati dan jantung domba. Jeroan tersebut dicincang dan dipadukan dengan berbagai macam rempah-rempah. Dan yang membuat tampilannya semakin aneh, sebelum direbus satu kesatuan jeroan dan rempah-rempahnya dibungkus ke dalam lambung domba Gimana? Ada yang penasaran untuk mencobanya? Balut Jika melihat makanan ini secara langsung Maka akan ada kesan sadis yang terlihat di dalamnya ya Jika kalian bisa membayangkan Makanan ini terbuat dari telur unggas seperti itik maupun ayam yang telah berhasil dibuahi sop beberapa orang memakannya karena menganggap bahwa balut ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi Makanan ini sendiri dapat ditemukan di berbagai negara contohnya saja Vietnam dan Filipina Katak Sashimi Sob Kenapa kalian membayangkan memakan seekor katak dan kondisi katak tersebut masih hidup? Ya, hal inilah yang terjadi dalam sebuah hidangan makanan di Jepang Dalam hidangannya, katak tersebut disajikan dalam kondisi hidup-hidup Waduh, seperti apa ya? Ya, tujuan hidangan ini tidak lain karena ingin menjadikan katak ini sebagai pengganti ikan Namun ternyata hal ini banyak dikecam banyak orang Sebab sangat kurang memperhatikan dengan hewan yang bersangkutan Terlebih lagi, hal ini juga terkesan sangat menyiksa si katak tersebut Waduh, kira-kira ada yang berani mencobanya nggak ya? Eh, tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Salat telur semut Pemakan telur memanglah hal yang biasa ya Namun bagaimana rasanya? Jika telur yang dimaksud adalah telur semut Nyaris yang terlintas di pikiran banyak orang Adalah sesuatu hal yang mencicikan bahkan unik ya Jika dibayangkan ukuran semut yang pada umumnya sangatlah kecil Lagi demikian pula lah dengan telurnya Hal tersebut ternyata benar-benar ada dalam hidangan ini loh. yaitu menjadikan telur semut sebagai salah. Menurut beberapa informasi, rasa telur semut ini sangat berlemak serta mirip dengan mentega. Mata Ikan Tuna Jika selama ini kebanyakan orang hanya berpikir bahwa yang bisa dimakan dari ikan adalah dagingnya saja, maka hal tersebut telah terbantahkan Dengan adanya menu makanan yang terbuat dari mata ikan tuna ini Membuat banyak orang terkejut Ya, makanan ini sendiri bisa ditemukan di Jepang Dan ternyata mata ikan tuna ini juga bisa ditemukan pada toko-toko kelontong yang ada di Jepang Sanagi, sop jika mendengar makanan yang berbahan dasar gurita, maka hal itu sudah biasa ya. Namun, pernahkah kalian berpikir jika gurita yang disajikan di sini dalam keadaan masih hidup-hidup? Ya, hal ini bisa ditemukan di negeri Ginseng, Korea Selatan. Yang membuatnya ngeri adalah saat dihidangkan tentakel dari gurita ini masih bergerak. Namun sayangnya, makanan ini sangat berbahaya dan bisa berujung pada kematian. Sob Hal ini terbukti dengan adanya laporan kematian setelah ada salah satu warga yang mengkonsumsi makanan ini Jadi jika kalian ingin mencobanya, kalian harus berhati-hati ya Rocky Mountain Oyster Dari namanya saja mungkin sedikit membingungkan ya Namun, tahukah kalian bahwa makanan ini terbuat dari tetis hewan kerbau? Ataupun banteng yang telah dikuliti Ya, proses memasaknya juga menggunakan tepung Yang kemudian digoreng Mirip seperti ayam pada umumnya Makanan seperti ini bisa kalian temukan di Kanada Maupun di United States Hacker Menu selanjutnya juga termasuk makanan Yang tidak kalah aneh dan unik ya Bagaimana tidak, makanan ini terbuat dari bagian dalam atau isi perut ikan hiu. Banyak orang yang mengatakan bahwa makanan ini merupakan makanan yang paling mencicikan. Bahkan sombong pemilik yaitu Anthony Bourdain juga mengatakan hal yang sama. Untuk kalian yang penasaran dengan rasanya, kalian bisa menemukan makanan ini di Islandia ya. Century Egg Makanan ini terbuat dari telur yang sudah ribuan tahun lamanya. Yaps, adapun telur yang digunakan di sini adalah telur itik, ayam, maupun puyuh. Dalam proses pembuatannya sendiri, telur ini sudah memulai tahap pengawetan dengan abu, garam, serta tanah liat. Sop, adapun waktu pengawetannya membutuhkan waktu beberapa bulan lamanya, dan hasil yang diperoleh nantinya adalah berubah warna putih telur menjadi warna coklat yang mirip dengan jeli sedangkan kuning telur berubah menjadi kehijauan bahkan tampak keabuan gimana nih kalau menurut pendapat kalian itulah beberapa hidangan paling ekstrim di dunia yang mungkin saja bisa kalian jadikan menu sahur atau berbuka puasa jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa